Hai teman-teman, kita mau main Tajos Pokemon. Sorry, hey, as Teman-teman, ayo kita lihat ini apa ya. Aku lagi. Aku suka mainan ini Mainan Namanya apa sih Indonesia? ini? Pajos ya? Iya Ini mainan Indonesia Oh cara ini mainnya gimana? Begini ya teman-teman Siapa yang, yang kalah, siapa yang menang ya Iya gimana sih cara mainnya? Begini, kalau di klub kok uh -huh. kalau dia dilepas Nah ayo ini yang menang Oh gitu Mami pakai yang wisi washi. Gege pakai apa? Gege pakainya yang main main pals. Ayo Ayo kita main. Satu, dua, tiga Lepas. Lepas, lepas, lepas. lepas dong. Ulang-ulang ulang ya. Sekarang mami pakai yang ini. Gege yang mana pakainya? Ada ininya. Coba lihat. ini ininya madut. Oh iya ya. Come on. 1 2 3. Kepas. Wah, dia menang. Ambil tubuhnya mami. Dia menang. Yeay. Jadi kayak gitu teman-teman. Saya -teman, mainnya. Teman-teman, ini -teman, ya. toy mainnya ya. Main sama mami Akammu. Iya. Dap main dapatnya dari mana? Yay, selamat bermain Selamat bermain teman-teman Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Jangan lupa like Jangan lupa like Comment Comment And subscribe And subscribe Bye bye Bye bye Sampai jumpa lagi teman-teman See you See you